Halo apa kabar kalian semua, pada kesempatan kali ini aku ingin memberitahukan peralatan-peralatan yang pernah aku review. Pertama adalah mic condenser merek Curbs K818, dan nya seperti ini. Dan ada dua mode, pertama mode normal, kedua mode tele. Mode normal digunakan untuk wawancara, mode tele digunakan untuk syuting film. Harganya kisaran Rp350.000. Selanjutnya adalah soundcard V8 seperti ini soundcard V8 di dalamnya ada empat kabel pertama untuk charger kedua untuk live 1 ketiga untuk live 2 keempat untuk accompany instrument dan untuk harganya kisaran Rp150.000 dan selanjutnya ini dia kabel kabel Akai L dan R Itu 3,5 TRS Ini untuk dicolok ke mixer Ini bebas Mau dicolok ke mana Mau dicolok yang mana Ini L dan R Bisa L yang hitam R yang merah Atau kebalikannya R yang merah R yang hitam Terserah Dan selanjutnya Ininya Ujungnya 3,5 TRS jadi kalau ingin dicolok ke handphone, harus menggunakan splitter, karena splitter tipenya TRRS. Splitter banyak jenisnya, ada yang splitter U, ada yang kabel, ada yang bermacam-macam modelnya. Tapi untuk kualitasnya sama saja, ya. Ini harganya kisaran Rp60.000. Lanjut. Kemudian ada lampu body. Ini dia lampu body 12 watt. Lampu Bardi 12W Ini cara pakainya Pertama buka kotaknya Kemudian download aplikasi Bardi di Playstore Atau Ad Store Seperti itu Kemudian daftar Kemudian sambungkan ke wifi Dan siap digunakan Ini lampu yang 12W Untuk harganya kisaran 100 ribu. Selanjutnya adalah Ini dia holder HP holder HP tidak ada yang spesial Ini harganya kisaran Rp 20.000 Selanjutnya adalah handset Handset Fantech HQ52s Tune Plus Handset Fantech HQ52s Tune Plus Ini tidak ada yang spesial Seperti handset gaming biasanya hanya handset dari bahan plastik ada RGB ada RGB ada micnya seperti handset gaming pada umumnya tidak ada yang spesial untuk harganya kisaran 100.000 kemudian apalagi ya kemudian apalagi kemudian selanjutnya adalah keyboard ini keyboard bluetooth ya tidak tidak ada yang spesial tidak ada yang spesial keyboard bluetooth biasa ya keyboard bluetooth Ya. Keyboard bluetooth seperti ini, ya seperti keyboard pada umumnya dan untuk harganya kisaran 350.000. Selanjutnya adalah handphone, handphone Advan G9 Pro 4K Power for Gaming. Handphone Advan G9 Pro 4K Power for Gaming. Ini dia handphonenya seperti ini, dan ini harganya kisaran Rp1.500. Kemudian, selanjutnya adalah handphone Infinix Hot, Infinix Hot ya, Infinix Hot 10. Ini ya, handphone harganya kisaran Rp1.500. Dan itu dia tadi alat-alat yang pernah aku review dan mohon maaf reviewnya atau video reviewnya hilang karena channel saya terkena ban karena melakukan pelanggaran dan pelanggarannya itu saya tidak bisa sebutkan ya karena itu aib bagi saya ya tidak saya tidak bisa saya sebutkan seperti itu ya totalnya semuanya berapa barang-barangnya? Pertama, ini handphone 1, 2, 3, 4, kemudian 5, dan bentar-bentar 6, bentar, aduh, semakin sempit dah 6, dan kemudian 7, oke, kemudian 8, yaps, yaps. Totalnya 8 barang yang pernah aku review Tapi sayangnya terbanet ya terbenet ya Channel saya terbanet Dan untuk harga semuanya total semuanya Kalian silahkan hitung sendiri Silahkan kalian hitung sendiri menggunakan kalkulator berapa Yang pasti lebih dari 3 juta ya Karena dimana mahalnya e, Mahalnya itu di handphone 1 juta 300 Kalau dikali 2 3 juta 3 juta ditambah lampu body 100 100 ya 100 ditambah keyboard 300 400 ditambah mic 300 400 700 berarti ya 700 hmm, 700 lalu kabel kabel kabel 6 60 60 ditambah 20 holder holder hp jadinya ya 80 jadi 700 700 ditambah 80 780. Kemudian untuk sound card V8 150. Jadinya jadinya 800 ya. 800 la, 800 berapa tadi tadi itu? 800 700 800 tambah ini 800 totalnya 900 ya 900 900 930 ya. Totalnya 930 ditambah ini handphone 2 Masing-masing handphone 1 juta 500 Totalnya jadi jadinya semuanya um, 3 juta 3 juta 930 Benar tidak? Coba kalian cek di kalkulator Benar atau tidak? Total semua barang ada, ada di sini Totalnya 3 juta 3 juta 930 Coba cek di kalkulator Benar atau tidak? Silahkan kalian tonton lagi ini video Setelah selesai kalian hitung di bagian-bagiannya hitung-hitung hitung semuanya ada berapa dari mulai yang aku sebutkan tadi Kalian hitung kalian catat, catat di kalkulator berapa hasilnya tulis ya di kolom komentar berapa hasil semuanya kalau benar 3.930 berarti saya matematikanya lumayan pintar ya seperti itu berarti saya apa ya tidak percuma belajar matematika ya dan mungkin segini dulu untuk kesempatan kali ini dan semoga menjadi Motivasi untuk kalian ya, supaya kalian tahu peralatan-peralatan untuk YouTuber seperti apa peralatan-peralatannya. Dari mulai keyboard, mic, handphone, lampu body, soundcard V8, kabel Akae, L2, 3,5, TRS, dan juga holder handphone, dan lain-lainnya. Seperti itu. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kalian. Semoga bermanfaat. Salam. Salam teknologi. Salam teknologi.